Ya Kalau tiba-tiba lo ketemu sama Rasulullah, Salallah. apa yang lo lakuin? Kemana Rasulullah? Ajak saya. Saya ingin jadi pilarnya bagian Rasulullah sama seperti dengan sahabat. Saya mau minta maaf. Ya mungkin, aku ketemu aku. banyak dosa. Tolong, ya keluarga. Keluarga dibawalah kejananya Allah. Pengen mencerahkan apa yang segala di dalam hati. Kita itu. ke semua. Amin, Masya kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW Alaihi akan menjemput umat jadi surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umat jadi bimbing beliau oleh seolah Alaihi Wasallam kesurut. Pak tajamnya, berdarah berdarah kaki. Sahabat berkata, engkau punya doa? Wah, engkau punya doa? Muliar Rasulullah, kau doa sekali mereka dengan tanah. Sekali saja kau berdoa ya Rasulullah akan mati mereka semua. Kata Rasulullah tidak. Doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang ya Aku simpan doa itu syafaatan liumati. Ya pikirkan kita buat abad yang lain.